Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat halo, dimanapun kalian halo, Selamat halo, selamat halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, dan halo, halo,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 Baiklah para sahabat leselor kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bagaimana akan memberikan informasi terbaru Sebelumnya para sahabat ya kita awali dengan kabar spesial yang membuat kita bahagia ya. Ini adalah momen ketika semalam Saat bapak Bilar dan bernalai sekejurah tiba di studio Indosiar Memakai mobil airport para sahabat, ya Wow Ini mobil Hadiah dari Kopas Masya Allah, emang luar biasa banget Dimatch dari Idola kesenangan kita bersahabat ya Di awal tiba di Indosiar Sudah membuat fans sejati bahagia Komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat Leslar Ya, ini dari akun Instagram Ria 13 mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah ada yang posting ini, semalam pas buka video dari jam 8 kurang, masih live bola Giliran udah jam 8, maaf, terjadi gangguan Tulisannya di Indosiar aplikasi video Itu persahabat, ya. Alhamdulillah Akhirnya kita mendapatkan persahabat, ya Momen spesial Bunda Lesti dan Papa Bilar ketika turun dari mobil Untuk menghadiri acara Kiss World 2022 Berikutnya persahabat kita lihat juga ada momen baper yang membuat kita semakin bangga kepada idola kesayangan kita perhatikan Di sini Bunda Lesti Kejora dan Rizky Pila selalu menyuguhkan kekiutan keromantisannya untuk fanses Di sini Papa Pilar dipeluk dari belakang oleh Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, ini cute banget ya. Hingga tentang persahabat ya banjir komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Ya, ini dari Agung Siti 31 mengatakan Jadi ingat ketika Kartika Putri Mengatakan Bucin sama suami itu pahala loh Kalau haters Bohongnya i, kecintaan padahal Dua-duanya cinta, dua-duanya bucin Kata yang bersahabat ya Dua-duanya saling sayang insya Allah Dan kalau udah suami istri bucin Jadi pahala Tuh, ini Langsung Kata Kartika Putri persahabat ya mengenai bucinnya suami istri Wow ini sih luar biasa banget Dan kita lihat persahabat momen ini pun sebelumnya diunggah oleh akun laril Ada sebuah kalimat kartun juga yang dituliskan Masya Allah beluk manja bahagia selalu Bunda El dan pamabilar Bilar Amin Mudah-mudahan semakin banyak doa-doa baik yang selalu diberikan dengan tulus untuk idola kesayangan kita berikutnya persahabat kita lihat juga komentar yang diberikan oleh para fans yakni ini dari akun Mamireza Reza Onsop. ikut berkomentar juga memberikan tanggapan seneng banget kalau lihat dia lagi manja gini, katanya tuh wow Lesti dan Bilar ternyata semalam mampu membuat fans menjadi baper dan bahagia Apalagi, Alhamdulillah mereka semalam mendapatkan 5 piala penghargaan Dan kita lihat juga ke berikutnya, ada unggahan spesial dari Bang Ariel Perhatikan resahatnya di ungan terbaru Bang Ariel, satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto sambil memegang piala penghargaan Kiss World 2022 dan kita lihat juga di unggahan slide berikutnya ada lima piala penghargaan yang didapat persahabatnya oleh bunda lesli papa bilar ini piala yang sangat membuat kita bangga alhamdulillah berkat dukungan dari fans sejati yang selalu solid dan kompak mendukung apapun yang terbaik buat lesti dan bilar di postingan ini pun kita lihat di unggahan Bang Ariel ada sebuah kalimat juga yang dituliskan lewat captionnya ya di sini mengatakan Alhamdulillah masih selalu ada diberi rezeki anak-anak baik tetap berkarya dan selalu rendah hati Amin semangat lesti kejora rezeki bila itulah kalimatnya yang diposting oleh Bang Ariel hingga untuk persahabat ya komentar positif pun ini diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Instagram Cinta Karesa mengatakan di kolom komentar Masya Allah, Allah. Alhamdulillah semoga Leslar Dengan Leslar Entertainment Semakin jaya dan berkah Amin Ini komentar yang sangat positif banget ya, Yang selalu mendukung Untuk Bunda Lesti dan Bapak Rizky Bila Untuk next persahabat ya, Kita lihat juga Ada sebuah penyemangat ya Postingan foto BBL Di siang hari ini ini penyemangat untuk warga Konoha yang selalu mendukung dengan tulus buat papa dan bundanya. Dan kita lihat juga persahabat ya di info terbaru yang kita dapatkan dari Indosiar. Indosiar satu jam yang lalu juga menginfokan soal acara Kiss World 2022 untuk malam kedua. Tepatnya malam hari ini persahabat ya kita lihat aja nih untuk pengisi acara di malam kedua ini untuk host itu ada Gilang Dirgah, Ramzi, Irfan Hakim dan Rara Lida, itu untuk host persahabat ya. Dan untuk pengisi acara ada Rosaid Saqim, Feni Rose, Faulida, Dan ada Dr. Iqbal juga persahabat ya, ada Nabila, ada Tias Mirasi dan seterusnya. Tetapi di sini kita melihat bahwa nama Bunda Lesti dan Papa Bilar tidak ada dan sudah dipastikan malam ini. Lesti dan Rizky Pilar tidak bakal hadir untuk mengisi acara KISS World 2022 di malam yang kedua. Kita doakan saja mudah-mudahan malam hari ini ada kejutan. Tentunya persahabat ya, kita doakan mudah-mudahan piala penghargaan diberikan juga kepada Lesti dan Rizky Pilar. Disimak juga ada info yang dituliskan juga lewat caption yang diposting oleh akun Indosiar. Halo, Mania Yuk nonton lagi dan jadilah saksi dari artis kesayangan kalian yang akan membawa pulang Piala Kiss Award 2022. Jangan lewatkan malam kedua penghargaan Kiss Award 2022 malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar atau video.com. Tunggu saya beritanya malam hari ini. Sudah dipastikan Bunda Lesti dan Papa Bilar tidak hadir di acara tersebut. Kita berdoa saja mudah-mudahan piala penghargaan diberikan kembali kepada Leslar Berikutnya persahabat kita juga mendapatkan info bahwa bakal ada acara di SCTV. Dalam acara SCTV Music Award 2022 Tentukan pilihanmu untuk masuk di nominasi HGTV Music Award 2022 Ini juga tugas warga Konoha persahabat ya mudah-mudahan bisa mendapatkan piala juga nih di ajang LCTV Music World doa dukungan semakin kompak dari fans Leslar dan untuk berikutnya ada momen spesial yang kita dapatkan di acara semalam, ini momen yang lucu dan membuat kita ketawa bahagia kembali bersahabat ya Bapak Bilar ini tidak membawa mic dan kita lihat Bapak Bilar ingin mengambil mic milik dari elastik kejora, aduh, bersahabat ya. Kelakuan yang selalu diberikan kepada kita semua dari tingkah laku seorang Rizky Bilar yang spontan membuat kita ketawa bahagia. Ini komentar pun banyak sekali diberikan, yakni dari akun Instagram. Bu Cinta Lesler mengatakan di kolom komentar, orang pada bengek, eh, si papa. Bu. Bilar ngelawaknya garing plus bingung lagi garu-garu kepala, bininya tetap aja ngebenget sendiri sama yang lain. <laughs> Ada juga komentar lain persahabat ya, dari akun izalulhad 20 Kebiasaan ngerubuk mic bininya, hampir lupa sama mic sendiri. Mana selingat celinguk, mau nyerobot micnya dedek. Kata tuh persahabat ya ini. Kembali lagi persahabat ya, momen yang dimana Mau terus selalu saja lupa membawa micnya bersahabat, ya. Mudah-mudahan saja Lesti dan Bilar selalu bahagia, rumah tangganya langgeng, dan dijawabkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita masih menunggu kabar dan kejutan berikutnya bersahabat di siang hari ini. Jangan kemana-mana, total stay tuh. To, dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya ingin informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh